Assalamualaikum, terlebih kado Allah lal family. Welcome to the channel, you beautiful people. I hope you guys are having yourself a wonderful day. In today's video, guys, we'll be checking out uh, the richest people in Indonesia. Chai, Chang, Chang. <laughs> this video is suggesting by Gigi. Terima kasih, uh, thank you very much, syukur and mercy for suggesting this uh, video and making me all this uh, watch all this rich people and all their bling bling. <laughs> <laughs> the video is by Awesome Studio and the link is in the description in case you guys wanted to check it out. So without further ado, guys, let's get started with this video. Halo, selamat datang di channel Awesome Studio. Waalaikumsalam. Okay, so let's. Forbes baru saja merilis daftar orang terkaya di Indonesia. Tidak tahu tanggung, harta kekayaan yang mereka miliki pun mencapai ratusan triliun rupiah. Budi-budi rupiah yang mereka peroleh berasal dari berbagai bisnis yang dijalankan. Para orang tajir itu bahkan berhasil merajai bidang bisnis yang berbeda-beda di Indonesia. Siapa sajakah mereka dan bisnis apa saja yang mereka jalani? Berikut ini, tujuh orang terkaya di Indonesia beserta sumber kekayaannya dikutip dari Forbes. setelah pesan Dan Forbes list. Ini adalah orang-orang yang paling kaya di Indonesia yang membuatnya ke Forbes, mari kita lihat Bank Indonesia Dan saran kalian yang akan membangun channel ini Tujuh, Number 7 Chirul Tanjung Yang Ta pernah menduduki jabatan sebagai menteri Indonesia ini merupakan seorang pengusaha sukses yang tak lain adalah pendiri City Corp. Perusahaan tersebut membawahi beberapa anak perusahaan seperti Transcorp, Bank hmm. Mega, jaringan supermarket, hotel dan lainnya. Tidak cuma itu saja, uh, oh, so Siti juga menjadi pimpinan di perusahaan Variarti Sindutama dan juga para rekan Investama. Nama Haikal Tanjung masuk ke dalam jajaran orang terkaya Indonesia di posisi ke ketujuh dengan total kekayaan mencapai 3,9 miliar US dollar atau sekitar 5,9 miliar rupiah menurut Forbes. Wow, wow, masalah. Enam, Dato Sri Tahir. Dato Sri Tahir, Tahir number six. dikenal sebagai pengusaha sukses dan investor kelas Kakam. Pria kelahiran Surabaya 26 Maret 1952 ini merupakan pendiri Maya pada grup yaitu sebuah holding company yang memiliki banyak unit usaha di Indonesia. Tahir yang dikenal sebagai di ini memiliki usaha di bidang perbankan, media cetak, TV berbayar, properti, rumah sakit, hingga duty free shopping store kekayaan dato seritahir sendiri ditaksir mencapai 63,3 miliar. Capai Ia berada di peringkat keenam orang terkaya di Indonesia versi Forbes. Wow. Very nice. Lima. Number five. Anthony Selim. Nama Anthony Salim memang masih terdengar asing di telinga banyak orang Padahal bisnis yang ia miliki menjadi makanan konsumsi masyarakat Indonesia yang paling dikemari, yaitu mie instan Anthony Salim yang berada di posisi kelima orang tajet di Indonesia versi Forbes ini Diketahui memiliki harta sekitar 5,3 miliar US dollar atau setara dengan 76,3 miliar USD ia merupakan direktur utama PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan juga PT Bogasari Floor Mills. Selain yang sangat Indofood juga memiliki produk lainnya I think he's the owner of Indomie food. And some other products. Ooh. Very nice. Untuk selisih pendidikan, memang gurunya memang tidak perlu memilih. Memang gurunya memilih untuk memilih untuk memilih seperti diketahui bahwa Sri Prakash Lohia ini merupakan seorang pendiri sekaligus ketua Indorama Corporation, yaitu sebuah perusahaan petrokimia dan tekstil yang telah sukses di Indonesia tetapi juga sudah mendunia. Sri Prakash Lohia yang menurut Forbes memiliki wow. total kekayaan mencapai 7,2 miliar US dollar atau sekitar 103,57.2 billion, masuk di daftar orang terkaya di Indonesia. Tiga, Number 3. Eka Cipta Wijaya merupakan pendiri Sinar Mas Group. Pernah merasakan hidup susah, Eka mendirikan Eka Cipta Foundation atau ETF yang berfokus pada pemberdayaan dan pembinaan ekonomi masyarakat dan juga pelestarian lingkungan hidup. Pemilik nama asli Oi Ek Jong ini juga memiliki kuruta bisnis yang tersebar di seluruh Indonesia seperti kelapa sawit, perbankan, kertas dan lainnya. Eka wijaya menjadi orang ketiga terkaya di Indonesia menurut Forbes dengan kekayaan hingga 8.6 miliar dolar AS atau 23,7 triliun rupiah. I guess the second and first are probably maybe over 10 billion. Number two. Susilo Wardojoyo. Susilo Wonowijoyo merupakan seorang pengusaha yang sukses membangun dan membesarkan perusahaan rokok yaitu PT Gudang Keram Tbk. Perusahaan yang dirintis sejak tahun 1958 itu menjadikan Susilo berada di peringkat 2 dalam daftar orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan mencapai 9,2 miliar US dollar atau setara dengan 132,9 miliar. nice. And last, number one, 10 billion. <laughs> Wow, such a nice area. I'm guessing ten billion this time. Whew. Never mind, thirty-five billion. Wow, also thirty-five billion. Whew. that's awesome. That's friggin' awesome. 35 let's end it they're crazy you know when i was looking at them, just saying mashallah because i don't want to give them evil in any way or um to some extent feel jealous of uh, what they have because even money is uh, a way of uh, test from allah subhanahu ta'ala i think the most important thing is that uh, we should be just content with what we have uh, and then just work uh, hard right whatever happens right if it if we don't get for example what they have it's just Better most likely because Allah SWT knows better, right? That maybe if we have that kind of money, we we lose our dean, we lose our way of life, and uh, you know end up going the right the wrong path. But if they have uh, gotten it and they still staying, that's you know uh, best for them and they that's their test uh, as well, right? Because all that money. 35 billion dollar for example or even a couple billions that is a test uh, also right uh, so how we use it how we earn it uh, and what we do with it is all a test so but it's uh, cool to see for example who are the top uh, seven most richest people in Indonesia so really cool really informative I enjoyed it I hope you guys did if you uh, as well if you did then smash that like button and also subscribe to the channel if you like me to check out any other cool videos from Indonesia then please put in the comment section below and as always thank you very much for all your love and support I hope you